Halo guys, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mudah mengganti thumbnail di Android kalian. Ya, pertama-tama kita cek dulu thumbnailnya yang pertama. Ya, ini video saya, ya, ada tiga. Ya, kemudian buka Google Play Store, download YouTube Studio Creator. Ya, karena saya sudah punya, jadi buka aja langsung. Kemudian, kalian pilih videonya yang mana ya? Saya pilih yang di atas, kemudian klik ya. Ada gambar seperti pulpen, kemudian edit thumbnail. Ya, di sini ada tulisannya "ubah". Silahkan pilih foto yang ingin kalian ubah sebagai thumbnailnya. Ya, kemudian setelah dipilih, klik simpan. Ya, sudah selesai, guys. Kita cek dulu di YouTube-nya apakah sudah berubah. Ya, kita lihat sudah berubah ini. Jangan lupa subscribe, ya, guys.